hei sahabatnya Selur, hmm. hari ini kita tim link. kita lagi-lagi di ada pingin nyoba sesuatu karena kita lihat Hong Seng Mak Chon Gledek ini sesuatu yang baru nih kayaknya nih jadi kita ingin coba, kita bikin trial bagaimana rasanya, tesnya seperti apa nanti kita kasih tahu nih sama sahabatnya Selur semua yang pasti, kayaknya ini nih perlu kita.. ya, Seng? kita kulit-kulit nih ya. Mereka baru pening apa belum sih? Tapi kita udah ngeliling-liling dari tim ekspor, liling udah kita ngeliling nyoba beberaga, berbagai macam selera dan makanan dan tes coba kita mau coba yang agak bikin sakit kepala. <Sukai> <Sukai> nah, sekarang kita udah di tempat ini. Tempatnya asik, bersih kayaknya memang dijaga untuk segala macam. Eh, Mbak, Hai. bisa ini, Mbak? Oke. Oke. Terima, kasih. Terima kasih. Silakan. Ini oh, Oke. namanya mesin pembelet oh. yang ini ada rasa percon geletek itu. Oh, Terjalan paling roda selatan nomor 10. Oke. Kita coba. Benar nggak Mir? Benar-benar geletek nggak? Oh, benar. Mbak siapa? Eh, Rosi. Mbak Rosi. Iya. Mau di pedek ini kira-kira yang paling direkommen ya? ya oke okay. Itu yang ini. Yang Bang, ini saya. sapi. Sebenarnya tergantung si suka ayam. Iya suka sapi ayam tapi oh. halal ya. Halal halal. Halo. Halo. Dan di sini yang sebenarnya itu karena rasa pedesnya itu sebetulnya pedas tapi bikin lagi sih. Iya serius boleh. itu nagi. Pedas tapi ya. Nah benar tuh dapatkan Fordu. Boleh boleh boleh. Asli nggak iya Boleh deh saya mau deh ini satu. Oh, oke. Okay. Kalau minum minuman favorit nih apa nih minuman favorit, bilang, kalau oke juga kalau saya bilang, sih boleh bilang, coba saya bilang, kalau saya bilang, kalau saya bilang, kalau saya bilang, kalau saya bilang, nanti kalau kita pengen air sebagain, kita saya bilang, kalau kalau saya bilang, kalau kita kalau saya bilang, kalau saya bilang, kalau kalau saya bilang, saya bilang, kalau saya banyak ya oke, jadi paket A itu lemon piece ya itu isinya paket itu omseng sapi nanti sayur rubi, kuah kuah e -e, sama ini pilihannya mau dikasih kulit Mending. ayam crispy atau telur Boleh dua-duanya boleh boleh juga gak masalah ya masalah juga boleh lah, kulit sama telur ya oke, oke, oke banyak belum? tunggu ya keren-keren nih menu-menunya nih boleh nih, ada paket A, omseng ayam sama paket B, omseng cumi tuh cumi apa, cuma minjem apa cuma minkem apa cuma apa bisa cekin kan? kira-kira, jangan cekin, kira-kira seurus ada orang yang merucun <SILENCIO> ya kita coba aja lo apa nih? ha? dirimu apa nih? apa nih, kira-kira dirimu? eh, masa aku makan sendiri nggak enak, men harus kita harus, harus harus harus amal, sehati kita lah <SILENCIO> wah Silakan. eh percaya nggak siap saji cepet nggak pakai lama ini yang paling cocok nih ini jarang-jarang ada nih wuih boleh lihat tuh. mantap mantap mantap wuih salero nih salero kita salero Nusantara nih mantap nih ini belum abdol kita nih kalau makan kita nggak ada minumnya ya ah. mbak aduh memang dirimu memang pengertian banget karena hari bolong gini, banget sih paling sedap tuh kalau kita sikat di sama lemon, ya kan? Nyalamnya. Wow. Kita coba dulu rasanya ya, bagaimana ya rasa rasanya ya? Kita coba kuahnya dulu. gua kuah kadu dan rasanya udah ada <tuh> keren banget kita nyoba daging sapinya ini saya masih daging sapi nih sahabat eksplor daging sapi apa sih tadi namanya ongeng sapi rasanya sahabat, -sahabat Ngesplor <gulau> <gulau> hehehe ah. apa namanya? wih langsung di sini. ini oh. kalau nggak. eh sorry bagi sahabat Ngesplor yang memang bencinta rasa khasnya masakan indonesia dan yang memang lebih ke sambal pedas rekomen aku di sini hongseng marcot, bener-bener uh, aduh gledek gila, gila, gila ngeri, ngeri, kita coba kulit kulitnya, aku sampai gledekan saking pedesnya tuh gak bisa di ada. aduh wih, langsung ngocor semua, wih ini nggak mungkin ada Covid nih kalau kaget-kaget segala semua Covid-Covid sih -COVID nih nggak mungkin, gila-gila lah. gila wih, <tuh> hmm. <tuh> ayamnya rasa kalau selalu udah biasa kan, kita bakal ekoran, di rumah juga ke Jakarta kita bakal ekoran cekok mungkin ini mungkin memang dipasangin semua tuh kulit crispy dengan telur, tambah kuah, dan nasi bisa menetralisir rasa penasnya juga yang pasti aku dari sahabat enggak aduh sampai salah-salah ngomongnya ujung sahabat luar juga harus nyobain rekomend banget dan harganya juga untuk untuk anak kos masuk lah ya kan, kayak nggak sih? Sen, masen dong Sen, janganlah bodoh doang udah keringetan, -kering, udah kacau nih ngeri dong ngeri ngeri ngeri ayo gas yuk gas yuk, makan salat makan selamat makan kita berpedas-pedas pria hari coba dulu ya ini ada daun ubi, ayam, mahal harganya juga ngerendeng sih untuk saya mm. mm. gila oh Wah. Dapal, Tidak ada nah, isi sampai puluh. Ah, ini kayaknya penasnya tingkat dewa nih sekarang nih kacau nih Bentuk-bentuk di dalam gila nih, tapi asli sehat kita sehat, nggak mungkin covid nempel, yakin aku makan di sini. Ketujurnya, ampun, red, hot jebakan sama bom jagir pasti lak mukanya, pasti kita kenal ya ini namanya si laki hidung belang ya kan udah mulai belang ya hidungnya lupa dia pakai cabe ini bukan cabai-cabai ya lupa cabai beneran ampun, ampun tapi Tumben-tumbennya kita di pasar ini ngeliling dapat makanan ini nih Tumben, dan kali ini kayaknya mantap nih tempatnya nah, Kami dari tim ngeling, untuk sahabatnya gua semua, di sana wajib coba Wajib hukumnya tuh, karena yang yang pedas, yang doyang sedia, tapi aku yakin lah orang timur, pasti doyan tambang Iya enggak Tanda? pasti doyang begitu kena ini kaya tral men ganti gak pakai sugar pas hilang beresnya langsung yuk kita hari.. abis ini kita lanjut kemana nih? hah? jangan pasti ikutin terus perjalanan kita jangan lupa support terus kita Subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya. Kasih tahu input kita kemana aja, apa yang mau kita explore oke? Okay? Yuk, gas. yuk ke.